Pindahan Israel teman-teman, jadi ini adalah setupan yang udah gue bangun dua tahun untuk mencari nafkah ini semuanya, dan ini harus dibongkar lagi harus di setup ulang di tempat baru, dan ini bakal ribet banget coy, aduh, tapi harus terjadi.